3 2 1. Halo teman, -teman. ketemu lagi dengan saya. Oke, sini Enak nonton, subscribe dulu, aktifin loncengnya, komen, like, and share. Sama nonton eh, hey. ah. iya, nah, mana namanya iya, mana oh, mana nama iya, di sini Oh ini nama iya, mana nama iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, nih iya, iya, iya, iya, iya, iya, dokter oke, depan. sekarang sikat giginya tempelin di gigi depan oke okay. Danielnya tuh terus di diputar putar oke tempelin gigi depan disikatin diputar putar oke okay. aku bantuin ya sikat gigi saya gigi di beliau, sikat gigi